Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Wah, Kakak lagi ngabuburit nih nunggu azan maghrib Tapi Kakak mau panen dulu ya. Wah, sudah panen banyak jajanan ini teman-teman ya. Wah, ada apa ini teman-teman ya? Wow, lihat teman-teman. Yang ini dulu ya. Wah, ini yang lucu nih yang gemoy. Wow, lihat teman-teman ada Coki-Coki. Wah, edisi Upin dan Ipin. Mantul ya teman-teman ya. Oke, ada apa lagi nih teman-teman? Wow, lihat. Ada jajanan choco chip wah, ini si chipmang gitu teman-teman wah, gemoy oke, simpan wow, itu apa ya, wow, ada yang jatuh teman-teman wah, kita ambil ya wow, ini besar sekali teman-teman wah, wow, lihat, ada permen yupi yupi neon stick wah, wow, lihat, lucu ya, ini gemoy juga nih teman-teman ya, <gambilak> wah, wow, kakak mendapatkan banyak jajanan gemoy Oh wow, lihat teman-teman, ini apa wah, wow, ini permen jelly, relaxa play wah, wow, lihat teman-teman, ada Avenger, wah ini si Hulk. <laughs> oke, okay, teman-teman, oke okay, kita simpan ya. Oh ada apa lagi nih teman-teman ya? Wow, wow lihat teman-teman, ada permen yupi lagi. Oh apa nih teman-teman? Oh wow, permen yupi mili Wah wow, lihat teman-teman, sapinya gemay. <laughs> oke, okay, ambil ya teman-teman. Apa lagi nih? Wah wow, ada imut-imut nih -imut, ya, teman-teman bersembunyi di sini. Wow apa nih? Lihat ada permen yupi. Wah wow, yupi pizza lihat bapak kokinya ngacungin jempol katanya mantul, mantul mantul oke okay. kok oh, ini apa teman-teman? Wow di sini ada yupi juga teman-teman, wah banyak sekali yupi ya, wah ini memang pohon yupi ya teman-teman ya, wow ada yupi short orange, wah bentuknya bulat seperti huruf O, wah bulat bulat seperti donat, oke. Okay simpan. apalagi ini teman-teman ya. Wow, wow lihat ada permen kapas teman-teman. wah kakak mendapatkan dua permen kapas. ada yang berwarna pink dan ada yang warna biru. kalian suka yang warna apa teman-teman? komen ya. wah kerannya kakak penuh ya teman-teman ya. wah apalagi nih teman-teman. Wow, wow lihat ada marshmallow teman-teman. wow marshmallow warnanya merah lihat. oh warnanya pink teman-teman. bentuknya lepas wah sarangnya Oke mantul Apa lagi teman-teman Wow masih banyak Yupi teman-teman Lihat ada Yupi Burger Hah? Wow enak ini teman-teman ya Yupi tapi bentuknya makanan Apalagi Wow wow wow wow Lihat teman-teman Ada Yupi es krim Wow keren Apa lagi nih Wow wow ada Yupi lagi teman-teman Yupi -teman. berry bones Lihat, teman-teman, ada roketnya. Wah, lucu nih ya! Mantul, apa ini teman-teman? Wow, lihat, ada Yupi Little Star! Yupi, bentuknya bintang <tuh> mantul. Wah, kakak banyak sekali mendapatkan Yupi, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wow, wow, wow! Yupi Hot Dog! Wow, mantul, itu, teman-teman. Enak ini ya, wah, keren. Tumai, teman-teman. Oke, ini apa? Wah, ada si imut di sini. Yupi, little star. Wah, ada dua ya, Kakak mendapatkan Yupi, little star. Oke, okay, ini apa, teman-teman? Wah, ada si imut lagi nih. Wow, Yupi, baby bears. Oke, okay, mantul, lihat, ada beruangnya. <gum> Oke, okay, simpan nih, teman -teman, ya, teman-teman. Ya, lagi nih? Wow, wow, lagi-lagi, Yupi, Yupi, lagi, -lagi, lagi teman-teman. Yupi, Yupi, ada Yupi lagi. Wah, yupi cibigami. Oh, ini edisi Gatot kaca. Wah, mantul teman-teman. Lihat, unik sekali teman-teman. Bentuknya. Wah, memang yupi unik oh, unik ya teman-teman ya. Oke, wah lihat teman-teman. Ada kucing. halo kucing. <gülüyor> Oke, lihat. Apa ini teman-teman? Wah, ada jajanan biskuit. Ada tini wini biti. Wah, ini edisi apa ini? Lumba-lumba ya teman-teman ya. Wah, unik. Oke. Apa lagi ini teman-teman ya? Wow, wow, ada lollipop lollipop unik lollipop bentuknya kaki wah kakak mendapatkan harta karun yang unik wah lihat teman-teman ada lagi ini lollipop lagi nih teman-teman ya lollipop bentuknya kipas wah ini permen jeli gitu ya teman-teman ya mantul oke ada lagi nih teman-teman apa ini oh ada tinni winni lagi teman-teman tapi bentuknya oh ini edisi kupu-kupu teman-teman wah unik oke udah selesai teman-teman ya Wow, wow itu lihat ada teman-teman masih ada satu lagi ya wow ini jumbo teman-teman wow lihat ini snack french fries 2000 Wah, wow, lihat ini keteng goreng Gua mantul oke okay, teman-teman kakak sudah selesai panennya ya makasih nih sudah nonton semoga kalian terhibur jangan lupa like, komen, share, dan subscribe teman-teman ya, selamat berbuka puasa dadah